Hai hey para mania horor. Balik lagi di channel Bocil PW. Dan kali ini aku ingin mengajak kalian buat explore di Dambaluk Negara ya, teman-teman. Nah, sebenarnya aku udah pernah explore di sini sebelumnya, tapi aku berdua. Dan sekarang aku bakal coba explore di sini sendiri. Berangkatlah ini. Aku bakalan dapat penampakan di sini, ya teman-teman. Perlu kalian tahu bagi ini tempatnya cukup jauh dari jalan. Jalannya ada di sana, jauh banget jalannya teman-teman. Ya, ini damnya dan di sana tuh ada rumah di sana. Nah, itu rumahnya teman-teman oke coba kita explore ke rumahnya dulu oke ya. nah ini rumahnya teman-teman ini rumahnya untuk pengurus damnya ya kayak gitu kayaknya ya. ini temboknya jebol ya teman-teman oke nah di sini tuh ada sumur Di dam ini, kalau nggak salah, udah lima bulan lalu sempat terjadi, ya, sempat ada tragedi orang yang bunuh diri dengan cara menyayat tangannya. Dan itu dilakukan di kamar mandi ini, teman-teman. Ya, ini kamar mandinya, ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke. Dia menyayat tangannya di dalam kamar mandi ini. Lalu berjalan ke dam yang di sana dan jatuh di sana lalu kepalanya kebentur kebentur sama beton yang ada di bawah pas dam itu lagi surut airnya teman-teman jadi dia meninggal di sana Oke ini bagian belakang rumah ya teman-teman Oke kita coba kelilingin aja dulu. Cerita sambil eksplor aja teman-teman. Ya, kita sambil jalan aja. Oke. Nah di sini nih ada pohon mangga cukup besar dan cukup serem juga. <tuh> kita langsung aja menuju damnya teman-teman. Ya, pohon mangga juga teman-teman. Wow. Kita lihat. kayaknya nah, airnya surut nih. Tuh, airnya surut. Jadi, Oh Oh, ikan tuh. Aduh, buat kaget. sebuah eksplor di sini ya, teman-teman. Ya, dia menyayat tangannya di si korban menyayat tangannya di kamar mandi ya, teman-teman. Lalu dia berjalan ke sini. Berjalan ke sini. Ada pintu-pintu apaan yang disana? Dah, skip aja, kita lewat. Dan si korban jatuh, tepatnya di sini ya teman-teman. Ini, Nah, di sini nih lokasi jatuhnya. Lokasi ditemukannya mayat si korban yang bunuh diri. Di sini ya teman-teman. Itu. Okay, bagi kalian para makhluk yang menggunakan tempat ini silahkan kalian tunjukkan eksistensi kalian aku kesini tuh sebenarnya dari tadi sebenarnya aku ngerasain kayak ada yang ngikutin dari belakang ya teman teman coba aja kita, eh, kita explore dulu di sini bagian sini jalannya uh, cukup, cukup tinggi ya, teman-teman. Sedang. Serem banget di sana, teman-teman. Banget di sini, Oke, aku denger kayak ada yang manggil-manggil di sana, kayak, kayak gitu suaranya, teman-teman Bagian sana. Kayak gitu aja di sini, teman-teman. kecil, perut. Aku nggak ngerasain sesuatu yang janggal di sini, teman-teman ya. Mungkin di sini nggak terlalu jail juga di sini. Cuma aku dengar suara kayak gitu aja Kita lanjutkan explore kita Kita coba lanjutkan explore kita ya teman-teman. Tempat ini dulunya uh, tempat favorit buat anak-anak bolos ya teman-teman di sini. Nih, lihat dari tulisannya banyak ada tulis-tulisan kayak gini ya Oke teman-teman, bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, comment dan share. Dan bagi kalian yang baru bertemu di channel Bocil PW, aku minta support kalian dengan cara subscribe agar channel Bocil PW makin berkembang dan terus menghibur. Akhir kata, komentar undur diri. Salam homsan